Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin an amani bini mati imani wal muksin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alaihi washabi ajma'in amma ba'wa. Pertama-tama. Mari lagi kita panjatkan syukur kepada Allah karena bisa diberi nikmat untuk berkumpul di sini. Perkenalkan nama saya Raisa Naila Azara, saya perwakilan dari kelas 11 IPS. Saya akan membacakan tentang storytelling legenda seorang pahlawan di Berdirilah kerajaan besar bermakna pun Raja tersebut dipimpin oleh seorang raja yang disangka Prabu Siliwangi. Raja tersebut sangat bijaksana dan adil. Masyarakatnya pun sejak berkarat, rakyatnya sangat menemani. Ia merupakan raja yang sangat senang berburu. Pada suatu ketika, ia sedang berburu. yang tak ia kenal setelah semalaman ia berputar-putar mencari jalan keluar, namun ia tidak pernah menemukannya hingga tiba-tiba ada seorang wanita cantik cerita pemasang tersebut datang di hadapannya sudah akhirnya ia harus kembali ke kerajaannya. lalu raja janji kepada istrinya itu, dan istrinya pun dengan berat hati dan rasa sedih mengantar raja pulang ke kerajaannya. kangenlah, sering-seringlah kau kembali, sering -sering datang ke sini untuk jika ada waktunya aku akan datang sini istriku. Kepulangan raja disambut gembira oleh rakyat. Semuanya berbahagia karena kembalinya sang raja. Permaisuri dan seisi istana pun mengadakan pesta besar besaran untuk menyambut kedatangan sang raja. Suatu malam, ketika raja sedang berjalan sendirian di istana, ia mendengar suara baik. Dapatnya, dia melihat seorang bayi perempuan tergeletak di pojok istana Ketika ia sedang menggendongnya, tiba-tiba ada sosok wanita cantik jelita yang datang di depannya. Tak lain lagi, ia merupakan istrinya yang tinggal di Ia menjadi putri cantik, jelita dan baik hati Ia diberi nama Putri Kadita Namun pada selalu kesini Ia tidak memiliki anak pelaki untuk menjadi penelus waris ini. Ia memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perugahan desa Bernama Dewi Mutiara Beberapa bulan kemudian Dewi Mutiara pun diambil ia menghantar seorang bayi luar Ia selalu meminta-minta kepada Raja dengan alasan minyak dari seorang depannya. Raja Nyamut selalu menghargokannya karena Raja sangat menginginkan anak-anak. Suatu ketika saat Raja sedang ada di awal, Dewi menghantar Raja datang dan meminta sesuatu berada. meminta. Kalau diminta Aku tidak itu adalah Lalu ia ya, berusaha cuci esok hari ini. Dia mengundang seorang penyihir ke istana, dan bertemu dengan penyihir itu. Diam -diam, dia di belakang istana agar tidak terlalu Jika kau bisa menunduk, putri kami menjadi seorang yang belum berbagi di bawah busur. Aku akan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 kesempatan bagi Dewi Tiara untuk menghasut Raja agar mengusir Putri Kridita dari istana. Karena Raja tidak ingin digangjing oleh rakyatnya, Raja pun bersedia untuk mengusir Putri Kridita dari istana. Namun Putri Kridita tidak ingin seseorang yang sesuatu orang itu. Dia berjalan sendirian hutan, mencari tempat. Tak dengan laut, lalu ketika dia pun berkejar, siapa tahu dengan suara anak menangis ibu, ibu mengapa aku tidak mendengar sendiri ibu? Tidak ada salutan lagi dari ibu itu. Lalu ia berjalan ke selatan tujuh hari tujuh malam. Setelah sampai ia di laut selatan, ia menghadapi ombak yang besar. Laut yang luas, lalu suara itu datang. Masuklah dan bersatulah, masuklah dan bersatulah. Suara itu semakin kencang dan membuat putri kagita malam-malam mengincikan dirinya ke dalam laut. Tiba-tiba, alangkah ajaibnya, semua peny Ia memutuskan untuk tinggal di laut dan memburu sini Ia menguasai seluruh pantai selatan, membangun kerajaannya besar dan memiliki banyak prajurit senjata Dan sekarang ia dikenal sebagai Ratu penguasa Pantai Selatan. Banyak sekali yang menyayangi bahwa manusia orang yang berkumpul ke pantai kesukupan. Jika mengguna baju ke warna hijau, ia menyesalkan bahwa gelap Karena warna hijau merupakan warna yang berdua di sempat atau nilai, -nilai. Itu akan mendatangkan kalah ketakang pada kita Kedua, kita tidak boleh memendam rasa dendam kepada seseorang Karena itu tidak baik Dan yang